Khususnya di CV Putra Singgalang Motor Salahkan waktu yang cepat berlalu Tapi salahkan dirimu yang terlambat Melakukan sesuatu Lencer dari dari Mbak Najwa Sihab ya Oke, okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, Aweer Official. Khusus hari ini, saya berada di CV Putra Singgalang Motor. Nah, kali ini, khususnya di depan saya, terdapat mobil cantik yang full aksesoris, memiliki lampu-lampu berkedip-kedip, ya. Bantu di subscribe, like, dan komennya. Nah, dalam video kali ini saya sedikit untuk mereview bagian-bagian dari mobil Canter tahun 2019 Pajak juga masih hidup, Kir juga masih hidup, buka harganya 3,8 Bagi yang berminat silahkan saja nego di tempat ya Khususnya di CV putra Singgalang Motor Yuk kita review sedikit Ini bagian pintu Udah dikasih Stiker Gaul ya Seperti ini. Bagian bumper depan Itu memakai hidrolik Seperti ini teman teman Next Hidrolik bisa disangkat seperti ini tahun 2019 ini hidrolik ya oke okay. review bagian dalam Sedikit Masih full orisinil. Oke okay, next kita lihat Bagian kursi, kursi Masih standar Dashboard juga masih standar Yuk bagi yang berminat silahkan Tinggalkan pesan di kolom komentar laponnya juga masih standar hari ini juga. Kita lihat juga kilometer berapa? Sepuluh ribu lebih ya kilometernya hari ini juga. Next, bagian pelang samping terbuat dari stainless. Seperti ini. Bagian setiap sudut dimiliki lampu berwarna putih dan campuran merah. Ini bagian palang sampingnya terbuat dari stainless besi putih. Next, kita lihat bagian gardannya sedikit oke okay, masih terlihat bersih dan ketebalan ban sekitar 80% bagi yang berminat silahkan saja di CV Putra Singgalang Motor ya tinggalkan di kolom komentar pesan cantik bagi yang berminat dan bagian keadaan mesin sehat Bunyinya masih kering <laughs> Variasi yang sangat bagus Khususnya di CV Putra Senggalang Motor Oke okay, next Masih juga bagian palang samping terbuat dari stainless. Memiliki keunikan bagian lampu. <tuh -tuh jangan salahkan waktu yang cepat berlalu tapi salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu legendary oke okay, wajah siapa so bagi yang berminat silahkan saja datang di CV Putra Singgalang Motor Pusudera, kawasan lubuk buaya oke okay, see you next time terima kasih semoga teman teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya JV Singgalang Motor Sampai jumpa.